Terjadi guys ya. Uh, lumayan girih, wah. Oh, amazing, mancing. Mancing. mat. Mancing. Guys, ya? hmm. oh, Allah, Allah, Allah. Okay. di pesawahan ya guys ya nggak biar minum gak ada uh oh. oh. oh. bergeso ya kecil kan lumayan kecil-kecil kecil-kecil guys ya apa man. ya. terjadi ya, ya apa akan terjadi? nah, enggak apa sih ya kecil-kecil enggak babot kecil banyak-banyak ya, pancing guys ya itu satu terus lagi ya guys ya mantap mantap-mantap A few moments later. Oke okay, teman-teman, kita kembali lagi memancing ya. Di video kali ini kita akan memancing lagi. Jangan lupa didukung terus ya. Nah ini katanya lek. Oke okay, sudah empat hari kita tidak membuat video karena Cuaca ya sangat tidak memungkinkan ya dimana pada pagi hari ini eh pada sore hari ini kami membuat videonya memancing ya oke saksikan terus jangan lupa di subscribe ya oke sobat semuanya dimanapun kalian berada pastinya sehat selalu oke ya teman teman sobatku yang yang saya cintai dan saya sayangi ternyata memancing ini bukan sembarang memancingnya ternyata memancing ini harus mempunyai kesabaran dan ketelitian karena kenapa kita bilang harus sabar dalam memancing kalau kita hanya berburu-buru dan pindah lubang-pindah lubang setiap kita pancing tidak ada memakan langsung kita get out ataupun pindah tempat pasti akan sia-sia hasilnya tapi kalau kita pancing bersabar dan menunggu sampai kira-kira 2 menit atau sekitar satu menit mungkin belutnya akan ketara ya apabila ada belutnya pasti umpan kita akan dilap ataupun digoyang ya Ataupun disentuh Sebab kalau umpan kita belum disentuh Berarti bulutnya Tidak ada di dalam lubang Jadi Begitulah Sekilas info saya Mengenai kemancingan Jadi pada saat kita Menaruh lubang ke Pancingan ke lubang ini Terutama-tama Putar-putar ya Pancingan ya supaya belutnya terasa kalau ada yang membuat kekacauannya di dalam lubangnya maka umpan itu akan dimakan secara spontan ya cara spontan maka akan kita tarik secara berlan-lan ke atas baru sudah kena barulah kita tarik keluar dari lubang. ke teman-temannya begitulah cerita kami tentang memancing ini. Bukan segampang membalikkan tangannya dalam memancing ini ya, harus punya strike apa strategi yang memang sangat-sangat religius ya Nyelai <tuk> pel-pel, uh, joss gondos, joss gondos, joss gondos, joss gondos, joss gondos, joss gondos, joss gondos, joss gondos, gondos, ini dia mas bro Nice pancingan hari ini. Dapat one kill ya. One strike. Alright. Oke. A few moments later. Oke, oke, oke. Kawan kita kena strike. Blue. Mantap ya, oke. Sarikati kan. Nah, nah. PP. Untuk diole. Tujuk, itu yo video jangan wikr belgava gelling tu apa tarik negara itu penyemprot guys baga baik baga badan jadi lah kau ni nyungai a few moments later teman-teman kembali lagi dengan kawan saya dapat satu ya dapat satu ya teman saya dapat satu ya teman saya dapat satu ya, teman saya hmm, ini dia oke pancingannya sangat dahsyat luar biasa oke teman-teman oke kita buka secara.